Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak Wah, lihat teman-teman, di depan kakak ada banyak sekali mainan Wih dih, mainan berlumpur nih Wah, keren teman-teman ya Uh, punya siapa ini? Lihat teman-teman, berlumpur sekali Wih dih, betulan sekali nih kakak sudah menemukan wadah dari rumah Wah, langsung saja kita masukkan semua mainannya dan kita akan cuci ya Wih, mantul ini Oke, kita masukkan semua, teman-teman. Wow. Kita masukkan semuanya, teman-teman. Wadidaw. Oke mainannya sudah masuk kita cari air buat mencucinya dulu teman-teman gasken Oke teman-teman lihat Kedika sudah menemukan air langsung kita cuci mainan yang kita dapatkan ya kita ambil dari mainan pertama Wiih kira-kira ini apa ya kita cuci Wah di sini terdapat ada mainan helikopter mantul Lihat di sini terdapat ada dinosaurus, Widi, spinosaurus ya, mantap. Kita lanjut lagi. Kali ini kakak menemukan Widi Widi raptor, dinosaurus pemakan Widi daging, daging teman-teman. Wow, di sini terdapat ada anjing laut, keren. Kali ini kakak menemukan apa nih? di sini kakak menemukan widi triceratops dinosaurus pemakan tumbuhan kita ambil lagi kita cuci sama-sama wow kakak menemukan salender, widi montul kita ambil lagi teman-teman Dan di sini terdapat ada mainan Widi Widi dinosaurus Tego ya teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita lanjut lagi. Widi Widi kakak menemukan mainan wadidaw pesawat terbang, mantul. Ada termometer, wadidaw ada parosor lopus, mantul masih kecil. Wih ada anak raptor teman-teman, wih deh. mantul. Oke kakak menemukan mainan gajah si mamalia terbesar di daratan. Kali ini Kakak menemukan mainan widi-widi lihat Brontosaurus kecil. Mantul. Oke, kali ini Kakak menemukan mainan widi-widi lihat ada truk tangki BBM Pertamina. Ada mainan harimau, teman-teman. Widi si raja hutan mantul di sini ada mobil box badut teman-teman keren Wih ada sapi betina mantul Ada pistol air, widih Keren Lanjut lagi Ada topeng nih Topeng Iron Man Mantul sekali teman-teman Lihat warnanya, warna merah Ada mainan, widih-widih Stegosaurus Dinosaur, dinosaurus, Widi, Widi, pemakan, tumbuhan. Oke, teman-teman. Lihat, Widi, mainannya sudah kakak bersihkan semua. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe ya. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.